The Demon Sound Mountain terletak di bagian terdalam dari 10.000 bis Mountain Range. Itu curam luar biasa dan ditutupi dengan pohon-pohon hitam yang dikenal sebagai pohon suara. Pohon-pohon ini cukup misterius dan memiliki efek yang sama dengan pengeras suara dan mampu memperbesar suara berkali-kali volume aslinya. Setiap saat, akan ada suara tajam yang dipancarkan dari seluruh gunung. Oleh karena itu, gunung ini disebut Gunung Suara Iblis. Ada aula batu berdiri di puncak Gunung Suara Iblis. Aula batu berwarna agak merah gelap. Sedimen darahnya yang segar seperti warna memberi seseorang perasaan yang sangat menekan. Ketika seseorang melihat ke aula besar, adalah mungkin untuk melihat seorang pria Parubaya berkulit emas tua duduk di atas singgasana tulang putih yang pekat. Mata pria itu cekung, mulutnya mengungkapkan bentuk yang agak tidak biasa, menyebabkan wajahnya tampak sangat teduh dan berbahaya. Apakah formasi burung hantu burung hantu telah diatur? Mata teduh pria Parubaya itu memandang ke arah dua sosok di depannya sebelum dia bertanya dengan acuh tak acuh. "Uan, tolong santai. Semua burung hantu kepala manusia telah pindah. Begitu ada yang menyerbu tempat ini, formasi burung hantu burung hantu akan segera diaktifkan." Di antara mereka berdua, pria yang mengenakan kulit macan tutul membuka mulutnya dan tertawa. "Uan, Apakah pria yang terlihat feminin itu benar-benar menakutkan? Kami sudah bersembunyi di gunung suara iblis selama beberapa hari tanpa keluar. Pria besar lainnya dengan wajah garang mengerutkan mulutnya dan tanpa sadar bertanya. "Ku huh, orang itu mungkin terlihat sangat rapuh di permukaan. Tetapi dia kemungkinan telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang canggih. Jika kita benar-benar berakhir berkelahi, bahkan aku bukan tandingannya. Pria Parubaya baya itu dengan dingin mencaci. Seandainya aku tahu sebelumnya, aku akan langsung melumpuhkan orang besar itu hari itu. Semua masalah ini tidak akan muncul. Pria yang mengenakan kulit macan tutul itu memiliki kekejaman gelap yang menyinari matanya saat dia berkata. "Uan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan bilang bahwa kita hanya bisa terus bersembunyi di gunung suara iblis. Petik 2 Pria parubaya itu bersandar di sandaran kursinya. Senyum gelap pekat terangkat di wajahnya. Tenang, Yuan Get dan aku punya sejarah. Kali ini, aku sudah mengirim pesan dan mengundang seorang tetua. Begitu dia tiba, orang itu tidak akan bisa membuang berat badannya. Kedua pria itu dengan tenang menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata ini. Mereka baru saja akan berbicara ketika tangisan tajam yang terburu-buru tiba-tiba dikirim dari luar aula besar. Tangisan tajam baru saja ditransmisikan ketika tiga orang di aula besar memiliki perubahan ekspresi. Pria paruh baya itu tiba-tiba bangkit. tubuhnya menyala dan dia bergegas keluar dari aula besar. Setelah itu, matanya teduh ketika mereka melihat ke arah langit di luar gunung. Ada empat sosok yang menggantung di langit di sana. Itu kamu lagi. Kenapa kamu tidak meninggalkanku sendiri? Mata pria Parubaya itu gelap dan emas ketika dia menatap pria tampan di antara empat sebelum berbicara dengan cara yang padat. Swosh, swosh. Pada saat ini, semua orang di dalam gunung merasa khawatir. Segera, gelombang demi gelombang suara angin yang deras muncul. Segera setelah itu, banyak tokoh berkumpul dan mendarat di puncak gunung satu demi satu. Barisan ini benar-benar sangat megah. Lindong mensurvei gunung suara iblis ini. Pandangannya menyapu sebelum merasakan bahwa ada fluktuasi yang tak terhitung jumlahnya di gunung. Fluktuasi ini sangat kecil dan ada gelombang sonik yang menusuk telinga yang samar-samar dipancarkan. Mereka kemungkinan adalah burung hantu kepala manusia yang disebutkan oleh Little Marten. Kamu telah melukai saudaraku. Bagaimana aku bisa melepaskan kamu begitu saja? Yellow Golden Ghost All. Mengapa kamu tidak membunuh dua bawahan kamu dan aku akan melupakan masalah ini? Bagaimana menurutmu? Martin kecil berbicara dengan senyum yang bersinar. Senyumnya mengandung rasa dingin gelap yang licik. Kedua orang yang berdiri di belakang oleh emas hantu kuning itu segera memiliki ketidakwajaran sesaat dalam ekspresi mereka ketika mereka mendengar kata-kata Little Martin. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa raja ini sangat bodoh? Mata burung hantu kuning emas berubah menjadi dingin ketika dia tertawa dengan dingin. Kamu benar. Aku benar-benar berpikir kamu sangat bodoh. Marten kecil tertawa, penampilannya seolah-olah dia ingin membuat marah pihak lain sampai mati. Kamu lidah-lidah yang tajam. Tunggu sampai kamu memiliki kemampuan untuk mematahkan formasi sonik burung hantu aku sebelum kamu berbicara. Jika tidak, kamu harus melarikan diri dalam rasa malu seperti di masa lalu. Mata burung hantu kuning emas gelap dan dingin. Namun, dia juga sadar bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan bisa menandingi Little Marten dalam pertempuran. Segera, dia melambaikan tangannya. Pohon-pohon hitam di seluruh gunung segera bergoyang. Segera setelah itu, banyak binatang iblis gelap dan jelek yang tampaknya memiliki kepala manusia, memanjat keluar. Mereka menutupi seluruh gunung dan tampak sangat menakutkan hut burung hantu kepala manusia ini baru saja muncul ketika mereka mengulurkan kepala mereka ke pohon-pohon suara. Setelah itu, tangisan tajam mereka tiba-tiba bergema di seluruh tempat ini. Bas-bas, gelombang sonik hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar di seluruh gunung suara iblis ke segala arah. Akhirnya, itu menjadi seperti jaring suara yang menutupi seluruh gunung. Gelombang sonik hitam seperti banyak ular hitam besar yang perlahan-lahan bergoyang di sekitar gunung ini. Gelombang sonik hitam ini mungkin tampak tenang tetapi kelompok lindung bisa merasakan kekuatan destruktif yang mengejutkan dari dalam. Jika hanya ada satu burung hantu kepala manusia, itu tidak berarti apa-apa. Namun, saat ini ada ribu dari mereka berkumpul bersama. Karenanya, kekuatan gabungan mereka cukup menakutkan. Karena itu, Ketika Little Martin melihat jaring gelombang sonik hitam yang besar itu, matanya juga mengeras. Segera, mereka dengan cepat menarik kembali. Kupikir kamu punya tipuan di lengan bajumu. Ternyata kamu ada di sini hanya untuk mempermalukan dirimu sendiri. Burung hantu kuning emas kuning itu tanpa sadar mengejek ketika dia melihat Little Martin mundur. Bawahannya di belakangnya juga tertawa bersamanya. Namun, tepat ketika mereka tertawa, mereka melihat seorang wanita muda membawa sitar kuno berwarna merah menyala keluar dari kelompok mereka. Wanita muda itu mengenakan pakaian putih dan dia memiliki wajah yang cantik. Sepasang mata cerah jernih muncul seperti danau sementara kuncir hitamnya jatuh di depan dadanya. Sikap polos itu membuat orang-orang di gunung suara iblis tertegun. Sebagian besar dari mereka yang hadir adalah orang-orang yang kejam yang tangannya diwarnai dengan darah dan mereka telah melakukan banyak hal mengerikan. Karena itu, mata mereka tidak bisa menyembunyikan ekspresi chatbul ketika mereka melihat wanita muda yang berair. Segera setelah itu, suara siulan meresap ke udara ketika beberapa bahasa kotor menyebar. Haha, apakah kamu benar-benar bahwa kami akan menunjukkan belas kasihan kepada wanita muda yang berair seperti itu? Hihihi. Kita bisa menangkapnya untuk melayani kamu, Tuan. Orang-orang ini sebenarnya ada di sini untuk tujuan penyampaian seorang wanita ya. Niat membunuh kaya tanpa sadar melintas di hati Lindong ketika dia mendengar bahasa kotor yang meresap di tempat itu. Segera, matanya seperti pedang saat menyapu gunung. Membekas di benaknya wajah-wajah mereka yang tertawa paling keras. Ledakan, dibandingkan dengan ekspresi dingin Lindong. Ying Huan-Huan tetap tenang luar biasa. Dia langsung duduk sambil menggantung di udara. Siter kuno merah berapi-api di pelukannya ditempatkan dengan lembut di depannya. Setelah itu, tangannya yang tampaknya tanpa cacat mendarat dengan lembut. Segera, tangisan Phoenix bergema di seluruh tempat ini dengan cara yang keras dan jelas. Au, teriakan lembut bergema di tempat itu dan banyak bahasa kotor yang hadir di gunung suara iblis tiba-tiba terhenti. Bahkan burung hantu kuning emas kuning juga memiliki perubahan ekspresi yang tiba-tiba sementara kegelisahan melonjak dalam hatinya. Teriakan Phoenix bergema dan lampu merah mengerikan menyala keluar dari tubuh Ying Huan-Huan seperti gunung berapi. Akhirnya, Phoenix Crimson mengepakkan sayapnya dan bergegas keluar dari Heavenly Phoenix Zither di tengah-tengah musik sitar. Itu melekat di langit di atas kepala Ying Huan-Huan. Pada saat yang sama. Fluktuasi yang agak mengejutkan dipancarkan dari dalam tubuh Phoenix merah. Harta Yuan murni, burung hantu-hantu kuning emas di gunung suara iblis memandangi burung Phoenix merah tua yang masih hidup. Matanya langsung menyusut saat dia tanpa sadar berteriak kaget. Benar, sayang sekali tidak ada hadiah. King Huan-Huan mengangkat kepalanya. Dia tersenyum lembut pada burung hantu kuning emas yang terkejut. Segera, jarinya tiba-tiba bergerak melewati tali sitar. Au. Phoenix merah tua yang bertahan di langit juga menjerit ke langit. Sayapnya yang besar tiba-tiba mengepak. Segera, gelombang sonik merah cerah menyapu. Teriakan Phoenix ini juga bersentuhan dengan musik kecapi yang dipancarkan dari Heavenly Phoenix Zither. Akhirnya, itu muncul untuk berubah menjadi api mengerikan yang langsung bersiul menuju formasi burung hantu-burung hantu yang menutupi gunung suara iblis. Bang-bang-bang, gelombang suara api merah terang menyapu semua arah. Akhirnya, bertabrakan dengan formasi all sonic yang dibentuk oleh 10.000 burung hantu kepala manusia. Segera, kelompok Lindung melihat bahwa gelombang suara piton hitam besar seperti gelombang runtuh hampir secara instan. Itu berjuang dan berubah menjadi ketiadaan di dalam nyala api yang naik. Formasi suara yang menggagalkan Little Marten hancur berantakan hampir seketika. Burung hantu kepala manusia yang menutupi gunung juga tampaknya telah bertemu dengan musuh bebuyutan mereka ketika formasi besar mereka hancur. Tubuh mereka gemetar sebelum mengeluarkan, ledakan, dan benar-benar meledak menjadi kumpulan kabut berdarah. Burung hantu-hantu kuning emas dan yang lainnya, yang tertawa dengan cara angkuh dan sombong sebelumnya, memiliki perubahan ekspresi yang drastis ketika mereka melihat burung hantu manusia meledak menjadi kabut berdarah. Ini memang layak untuk Harta Yuan Murni. Lindong mengamati adegan ini dengan kejutan yang kaya di matanya. Kekuatan Harta Yuan Murni ini sebenarnya menakutkan ini. Meskipun bagian dari alasannya adalah karena mereka saling membalas. Lindong sadar bahwa jika dia bertarung dengan Ying Huan Huan ketika dia memiliki Heavenly Phoenix Sitar, tidak ada jaminan bahwa dia akan muncul sebagai pemenang. Giliran kamu. Ying Huan Huan menoleh. Wajah cantik. Yang masih tenang sebelumnya, muncul sedikit pucat setelah dia menggunakan Heavenly Phoenix Sitar. Pada saat yang sama, rasa dingin yang menular menyebar. Segera, dia mengepalkan gigi peraknya dan berkata dengan kejam. Lindong, jika kamu tidak membunuh semua orang yang telah mengejekku sebelumnya, aku akan memberi tahu ayah dan kakak perempuan bahwa kamu menggertaku ketika aku kembali. Lindong langsung terpana tak bisa berkata-kata ketika dia mendengar kata-katanya.